Pada hari Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022 pukul 14 waktu Indonesia bagian barat bertempat di kawasan Lami Citra Pelabuhan Tanjung Emas Semarang telah terjadi tanggul jebol, penahan air laut yang mengakibatkan banjir di kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Adapun penyebab tanggul jebol diduga diakibatkan rob yang besar sehingga tanggul penahan air laut di kawasan Lamicitra tidak mampu menahan air laut yang cukup besar. Dengan jebolnya penahan air laut seluruh aktivitas karyawan dan karyawati dipulangkan dari instansi maupun perusahaan, untuk mengantisipasi dampak banjir air laut yang masuk di kawasan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Titik lokasi banjir air laut sebagai berikut, 1. Depan pos 12 depan Polsek KPTE 3, Jalan Koster 4, Jalan Deli 5, Dermaga Nusantara 6, Terminal Pelabuhan Tanjung Masemarang 7, Kawasan Lami Citra 8, Koja Bahari untuk ketinggian air terpantau diantaranya sebagai berikut 1, Kawasan Lami Citra kurang lebih 1,5 meter 2, Jalan Kostes kurang lebih 55 cm 3, Jalan Empardi kurang lebih 40 cm 4, Jalan Yos Sudarso kurang lebih 50 cm